Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah Mari kita sambut Kita berikan tepuk tangan yang meriah Untuk ibu-ibu Darunaja Yang akan membawakan tahfid Silakan ibu-ibu Ya, oke. Okay. Jadi, kalau dalam bahasa Arab, pepatah mengatakan, 'Al-ummu madrasatul ula', ibu adalah pendidik utama bagi siapa, bagi anak-anaknya. Kalau ibu-ibu di sini udah tahfidz, otomatis anaknya nanti, apa insyaallah, bakal menjadi hafidz, hafidah, Allahumma. Ya dipersiapkan dulu Oke sekali lagi kita berikan Tepuk tangan yang meriah untuk ibu-ibu Oh! oh. Sampai Mil Mas Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa wabarakatuh. sadaqallahul Adzim. mari kita berikan tepuk tangan dulu bagi ibu-ibu Masya Allah kita wa ta'ala oke bapak ibu ini adalah uh, dari ibu-ibu majelis taklim Darunaja, yang mana di sini juga masuk yayasan e, Al-Fatah Al-Islamiyah. Jadi, bapak ibu di Al-Fatah Al-Islamiyah di sini tidak hanya madrasah diniyah saja, tetapi juga ada majelis taklim Darunaja. di dalam majelis Salim Darunaja itu